menggunakan fungsi atau fitur tersebut di perangkat kalian. Lalu, apa saja persyaratan minimal virtual background zoom? Baiklah, untuk mengetahuinya, kalian dapat mengetikkan seperti ini. Pengertian virtual background ya, pada Google secara langsung di sana. Kemudian pada hasil pencariannya, kalian pilih ini ya. Nah, di sini sudah kami rangkum berdasarkan informasi terbaru dari support center pihak penyedia layanan Zoom ya, oke? Yang pertama yaitu adalah pada perangkat Android. Adapun untuk persyaratan minimal perangkat Android yaitu mereka termasuk seperti versi minimal 5.3.0 ya atau lebih versi Android kalian juga harus lebih dari versi 8 ya dan lain sebagainya di sana. Kalian dapat melihatnya, dia untuk GPU juga oke. Untuk pihak Zoom sendiri, mereka hanya menyediakan fungsi tersebut untuk beberapa vendor seperti Google, OnePlus, Redmi, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan Huawei. Oke, seperti yang dapat kalian lihat dalam penjelasannya ya. Oke, yang kedua yaitu untuk perangkat iOS ya atau iPhone. Oke. Di sini untuk persyaratan minimalnya mereka termasuk seperti versi 5.3.0 juga ya dan yang lainnya di sana seperti untuk iPhone versi 8 minimal ya untuk iPad juga di sana uh, setidaknya juga harus generasi 7 ya untuk iPad 10 inch Oke okay. seperti yang dapat kalian lihat